Uh, Okey, saya rasa sesi ini akan cepatlah sebab dia sedikit sahaja. Uh, basic movement ni sebenarnya dia macam kita main, dia senanglah bagi yang kawan-kawan uh, yang pernah main apa? Counter strike. Sebab counter -strike. dia lebih kurang sama yeah. dengan counter strike saja. I see. Okey. Okey, okay. okay. ini seperti biasa kita masuk kalau dah ada world, kita masuk world kita. Okay, this is uh, contohlah. My world yang kita murid bina untuk bina sekolah. Ah Okay. Uh, dia bina sekolah baru, dia pas siap satu saja iaitu pintu depan sahaja. Ya, <laughs> okay. Tak apalah, itu pun okay juga tu. Oh, okay. So, okay. ini pintu depan sekolah, ha? Ya, dia dipagar sebab dia tutupkan hari ni. <laughs> okay, okay. This is basic movement. Saya akan mula dengan basic movement lah. Right. Okay, biasanya kalau untuk Minecraft Education Edition, dia ada tepi situ. Ada W, tepi left side ada W, S, A, D, mm -hmm. Space, mm -hmm. Space 2, yang E untuk inventory. Ini dia adalah, di, dia dia akan muncul di sini. Okey, di sini biasa W adalah ke depan, D adalah untuk ke right side, A mm -hmm. untuk left side, dan S untuk back. Okey, bila okay. kita gerak macam ni tanpa mouse, kita macam mm. ada satu arah saja. Jadi mouse adalah kegunaan untuk rotation. Mouse untuk rotation, okay. kegunaan dia. Lepas tu di sini, bila kita main macam kita main main uh, counter strike kan? Bila mm -hmm. counter strike mm -hmm. yeah. kita, bila kita left button kan? Untuk mouse kita klik left dia akan shoot. Tetapi uh -huh. di Minecraft, okay. left biasanya untuk destroy. Uh, left okay. untuk destroy. Manakala right side, the right click adalah untuk uh, membina Macam tu. Oh, okay. Tapi mm -hmm. yang ini setting tu dia boleh ditukar. Dia boleh ditukarkan mm -hmm. berdasarkan uh, kesesuaian lah. Kan? Biasanya ramai tak tukar. Kalau yang baru-baru masuk kan dia familiar dengan mic uh, dengan uh, counter strike. Dia akan right uh, left, click, left click, left click, left click. Lepas tu dia akan jerit lah. Biasa ada akan jerit. Sebab <laughs> bila biasa uh, saya buat bengkel dengan cegu-cegu kan. Dia akan mm -hmm. je live click tu. Dia kata eh. Hey, Eh saya ingin Hilanglah. akan left, left click <laughs> untuk letak Dia tak Di Minecraft left click adalah untuk letak Right click untuk dis, mm. uh, Left click adalah destroy Dia bukan mm. untuk letak Manakala dia macam terbalik lah Jadi mm. dia masuk-masuk mula-mula masuk kan Saya mula-mula masuk dia pun rasa Eh kenapa dia tukar macam tu Okay mm. saya nak mm. Better clear tak Cantik where dia better ni Okay Okay lepas tu Macam mana kita nak pilih, ke depan, belakang, kiri, kanan dah. Macam mana kita nak mm -hmm. pilih barang, kita tekan di keyboard kita, E, dia akan keluar. Inventory e, ni. E, e for inventory eh? Yeah. Ya, E for inventory. E. Ya, yeah. mm -hmm. E ini dia dalam sini, Minecraft Education semua, dia dah sediakan semua dah. Dan dia barang tu juga diupgrade dah, Doktor. I see, okay. Ya, yeah, contohnya dulu dia tak ada uh, uh, dia tak ada uh, yang blok yang banyak, tak ada. Sekarang mm -hmm. dia buruk. Mm -hmm. Banyak dah. I see. Dan okay. dia pun bagi semakin lama, semakin cantik. Sebab ada orang guna Minecraft mm -hmm. Education Edition untuk buat uh, interior design. Oh, okay. Ya, yeah, lepas tu mm -hmm. E adalah untuk inventory. Dari sini dia boleh banyak-banyak inventory dia boleh guna Tetapi hari ini kita fokus saja untuk yang pegarkan asas dan kawalan asas Minecraft iaitu basic control dan Minecraft. Jadi saya mm -hmm. kami, jadi kami tunjuk saja untuk bagi nampak um, berminat dulu. <laughs> so, inventory ini semua kita akan explore nanti on on a later episode kan? Ya, yeah. on I a later see, okay. episode saya akan right, bina right, right, right. lepas itu uh, kami akan terang macam mana Uh, biasanya kita guna untuk membina. Okay, nice. di sini ada empat inventory. Ini untuk build block. Ini macam dinding uh, ini adalah untuk builder. Mm -hmm. Lepas tu ini adalah eminement untuk kita belajar yang periodic table. Ah, oh, okay, periodic table. Yes. Okay, itu nanti kita episod lain. Lepas mm -hmm. tu yang mm -hmm. ini adalah untuk weapon. Weapon, okay. Ya, yeah, weaponize nice dan cantik sudah. Weaponize diamond, golden sword semua. Lepas okay. tu, yang macam rumah ni adalah untuk barang-barang rumah. Oh. Dari sini kita boleh bina uh, akuarium, bina dengan uh, katil, bina mm -hmm. dengan meja, mm -hmm. semua berguna ni. Lepas I tu, okay. ada sikit gardening. Oh, ah, okey. Gardening kat luar lah. Doktor, ya, doktor dah design garden kan? Boleh hmm. di design dalam <laughs> MyCup. <maik tamu. laughs> Dah di sini dia pun ada flower ada semua dah. Okey, oh, okay. lepas tu inventory ini adalah boleh untuk search. Contohnya saya nak egg, saya type egg. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okey, egg, mm -hmm. kalau ada dia akan muncul. Lepas tu kita tarik masuk saja. Mm -hmm. Dari place. Okay, apabila kita tekan huruf C, dia akan keluar code builder. Got builder oh. ni dia ada dua satu untuk Microsoft MakeCode dan satu adalah untuk Tinker. Mm -hmm. Tinker ni untuk bina my, mini gra, uh, mini games. Microsoft MakeCode untuk dia buat dia ada banyak tutorial dalam tu. Contohnya boleh bina a house guna coding dan mm -hmm. dia berasaskan uh, drag and drop block. Block, mm -hmm. uh, block ya, yeah, dia memudahkan kita. Jadi ha, yang Code Builder itu nanti kita bincang lebih lanjut. Bila kita tekan saja dia akan keluar satu agent. Agent ni, dia akan agent sebenarnya agent tu adalah kita. Uh, player, pemain. Oh, Jadi okay. agent tu bila kita suruh dia letak barang contohnya, letak satu baris darang dan uh, kita, kita bagi um, macam mana kita bagi instruction kat dia, arahan kat dia dengan guna Code Builder tu. Jadi dia akan bina. Oh, okey. So, kita boleh nampak dia banner. banner lah. Ya, ya. dia dia akan seolah-olah dia akan macam mate kepada kita lah. Dia akan, hmm, hmm, hmm. kita arah saja dia akan buat. I see, okey. Tapi tu, everything arahan ya. tu kena melalui code builder tu lah. Ya, betul. Okey. Okey, lepas tu Q sudah, E sudah. Lepas tu kita nak fly. Ha, macam mana nak fly, nak tebang dia ada Betul. jump sebenarnya. Space untuk jump. Sekali okay. kita tekan space bar untuk jump saja, untuk lompat saja. Mm -hmm. Kalau kita tekan dua kali turut-turut dengan cepat sikit kan? Mm -hmm. Dia akan fly. Mm -hmm. Dia akan terbang dan kita tekan space lagi, dia akan meningkat. Oh okay. Dia akan meningkat. Lepas tu macam mana nak turun? Ada dua dua cara. Satu tekan shift. Dia akan menurun. Okay. Satu, nak orang kata macam mana nak lompatkan. Mm -hmm. Kita tekan space lagi. Dua kali space, dia akan turun macam creativity. Ya. Dia akan turun terus. Okay. Dia akan turun terus. Mm -hmm. Okey. Lepas tu, E sudah, C do Okey, sekarang macam mana kita nak jalan dengan cepat. Kita okay. tekan control, tekan double, dia akan lari. Dia akan buat macam uh, run a bit lah. Hmm. Okay, itu yang basic saja, yang basic-basic. Kalau sekiranya mahu multi, multiplayer, kita nak chat dalam uh, Minecraft boleh kita tekan T. T. Alphabet T. Ya, yeah, mm -hmm. T. Kita tekan T saja, dia akan keluar satu lebih, dia akan keluar chat dan comments. Lepas tu kita letaklah kita nak sembang dengan siapa. Lepas tu, mm -hmm. klik enter dia akan muncul. Contohnya hi, lepas tu dia klik dia akan muncul. Siapa cakap hi, macam tu. Kalau nak mm -hmm. pulang mm -hmm. kita tekan T balik atau ST. Dia akan okay. keluar. Ya, yeah. jadi ini adalah basic movement setakat ini dan lebih lanjut kita tunggu episod seterusnya. Alright, okay. Thank you, go.